Stasiun Benny City Kawasan tersebut kini menjadi identik dengan adu gaya outfit yang nyentrik Berangkat dari hal tersebut kemudian muncul satu fenomena bernama Citayam Fashion Week Apa ya istilah Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week berasal dari sekitaran Citayam dan Bojonggede, Berada di kawasan Sudirman Jakarta Pusat kini ramai dengan para remaja yang kerap berkumpul di sana Sementara untuk kata Fashion Week terinspirasi dari bagaimana penampilan remaja tersebut yang bergaya dengan outfit terbaik mereka. Rata-rata kumpulan remaja tersebut berasal dari daerah Citayam dan Bojonggede. Adapun hal menarik yang menjadi sorotan adalah gaya berpakaian mereka yang kas. Ini kalau boleh tanya ini harganya berapa aja nih? Ini, ini waktu itu <SILENCAN> dulu. dari mana dari atas sampai bawah? Lupa sih harganya. <kelohan> Kalau yang ini 52 puluh sama ini tiga puluh lima. Lima dua tiga puluh lima, delapan delapan. Out. Penampilan khas dari mereka yaitu pakaian bertema monokrom Dengan ragam aksesoris yang menghiasi sebagai pelengkap outfit Yaitu adu gaya antar remaja dengan outfit nyentrik nan kekinian Semakin populer fenomena ini Semakin banyak pula remaja yang mendatangi sekitaran stasiun BNI City dengan outfit yang beragam Diketahui mereka juga kerap menggunakan outfit yang berasal dari distro lokal. jaket apa itu? Berapa harganya? 150. Berapa? 30-an ini. 30-an ya? ini, Ting. Ting. Itu distro lokal ya? Iya, distro lokal. Berapa Tas. 174 gitulah gaya berpakaian yang khas dan unik dari kumpulan remaja di stasiun BNI City menjadi sorotan dengan berbagai Pro dan kontra